Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus menggambarkan kabar baik, kabar bahagia dan pasnya kabar spesial terbaru dari idola kita Bunda Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah, persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar spesial yang bikin bangga banget ya untuk kita semuanya Tadi sore, persahabat, Bapak hari ini meeting bareng dengan Korudi Salim Beserta tim lainnya, Masya Allah Kita doakan ya untuk papabilar Bilar, semoga selalu sukses Dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan dan kelancaran Kita simak juga, persahabat, di postingan Papa Bilar ini Ada sebuah kalimat yang diunggah ini artinya gestur, mudah-mudahan lancar, amin tuh persahabat Kita aminkan, doa baik Dan mudah-mudahan persahabat yang semuanya diberikan kesuksesan Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel Youtube Leslar Entertainment Ini sih keromantisan yang sangat luar biasa Papa Bilar lagi suapin Bunda Les Aduh manja banget ya, ini bahagia banget yang belum mampir silahkan mampir ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment bersahabat ya Karena vitamin bahagia sekali Yang disuguhkan oleh idola kesayangan kita Dan kita lihat juga nih Mama spesial Bunda Lesti Cium Papa Bilar Aduh Masya Allah banget ya Doakan yang terbaik Semoga rumah tangga Leslar ini selalu bahagia Langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari akun Sades City mengatakan Amin, udah barusan dari sana baru nonton sekali entar habis maju lanjut lagi, sekarang mau masak dulu Katanya itu, wow, Masya Allah banget ya Yang sudah nonton pastinya ingin kembali nonton vlog Leslar Entertainment Karena ini vitamin bahagia banget ya untuk kita semuanya Selanjutnya persahabat kita mampir ke unggahan Bang Boril 6 jam yang lalu persahabat Bang Boril mengunggah Foto momen ketika di acara Buk berbareng Leslar simak mereka tentunya bahagia Sekali persahabat ya Raut wajah dari Bang Boril dan Papa Bilar Ini sumringah banget Masya Allah kita juga pastinya bahagia sekali Melihat postingan ini Ini adalah road manager Dan Pak Bos Masya Allah mudah-mudahan hubungan mereka juga tetap Terjalin dengan baik persahabat yang mudah-mudahan Bang Boril ini selalu sehat Dan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita Kita juga salvok dengan kalimat yang dituliskan oleh Bang Boril Dalam sebuah kalimat caption Bismillah Alhamdulillah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Amin Wah Masya Allah banget ya Dan selain Bang Boril persahabat ada sebuah unggahan juga nih dari Kak Novi Tarin Yang memposting momen spesial di acara book berbareng Leslar Ini sih luar biasa banget ya Tentu kita juga dibikin salvok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Novi Minus ayang nih, karena banyak yang nanya ayang di mana, Ya udah aku kasih tahu ya, kalau yang fotoin kita itu ayang Nggak canda kok katanya itu, aduh Masya Allah banget Semuanya pastinya mencari baby F. L Yang selalu bikin semangat Yang selalu bikin kita bahagia Doakan yang terbaik untuk keluarga Leslar Dan selanjutnya persahabat Kita simak juga keunggahan Vali Akbar Empat jam yang lalu ini mengunggahan sebuah postingan momen sama Di acara bukbar bareng Leslar Bang Vali juga diundang nih di acara tersebut persahabat ya dan kita juga persahabat harus baca Di kalimat caption yang dituliskan oleh Wali Akbar. Berikut keterangannya untuk foto yang pertama ini persahabat, Wali Akbar sama Rizky Bilar lagi mencoba bikin ketawa Lesti kejora tuh. Lesti lagi sibuk main HP. Kita lihat juga slide kedua. Malah akhirnya kita yang ketawa sampai sekarang tuh persahabat ya malah. Yang ketawa adalah Bang Fali dan Papa Bilar Bunda Lesti masih ekspresinya seperti yang slit pertama ya. Kita juga lihat ke slit yang ketiga Duet nyanyi sambil duduk Aduh, Masya Allah banget ya, cute banget nih mereka Duet nyanyi sambil duduk Yang keempat, coba kita lihat Duet nyanyi sambil diam Ini tentunya barang Bunda Lesti Kejora Dan slit kelima, kita lihat bisikin sifatih tentang bumi bulat dan datar Wow tersabat ya dan kita lihat juga slide keenam itu mencoba terbang slide ketujuh mencoba tidur diri slide ke-8 mencoba tidur di part kedua katanya tuh kita Salfok di postingan ini ada komentar dari papa Rizky Bilar yang mengatakan Fatih bukan Fateh Fateh mah adiknya Ata kata Papa Bilhar tuh persahabat ya karena Fali Akbar sini menyebutkan nama Fateh bukan Fatih ya Papa Bilhar langsung kerja berkomentar nih di postingannya Bang Fali Akbar mudah-mudahan persahabat silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik kita doakan selalu yang terbaik juga untuk idola kesayangan kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya persahabat di malam hari ini jangan kemana-mana tetap stay tune.